Mensyukuri perbedaan Nah, coba kita lihat ya dari foto ini Mereka semua berbeda Berbeda fisik, berbeda sifat, berbeda budaya Ada banyak perbedaan lainnya Tetapi mereka tetap berteman Setiap orang itu istimewa karena perbedaan adalah rahmat dari Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Nah, di slide yang kedua, ustazah memiliki foto keluarga dari si Udin, keberagaman dalam keluarga. Di sini ustazah akan mendeskripsikan bagaimana ciri-cirinya si Udin ya. Yang pertama, Udin memiliki rambut lurus. Udin memakai kacamata dan yang terakhir Udin suka bermain bola. Siapa yang di sini suka bermain bola? Nah, selanjutnya yaitu membuat boneka dari kulit jagung. Di sini ustazah akan memberikan tutorial empat cara untuk membuat boneka dari kulit jagung. Yang pertama yaitu kita bentuk bulat dulu untuk kepalanya Yang kedua kita pola baju untuk kulit jagungnya Nah yang ketiga kita rekatkan bagian kepala dan baju dengan lem Lalu pasang dengan pensilnya Yang terakhir pasang rambut dari rambut jagung Lalu, gambar wajah memakai spidol mudah, bukan? Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini. Ingat pesan ustazah: don't forget to pray on time, don't forget to recite holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard, and always be careful. Thank you. Be happy as always ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh